kawan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Siang ini saya berada di Sembulingnya blog bot gratis. Kawan-kawan, jangan. -kawan Pemerintah Kota Batam untuk Kota Batam mengalokasikan satu bot untuk setiap pulau bagi masyarakat hinter dan atau masyarakat pulau, kawan-kawan tuber. Ini saya bersama T Kombotnya, nama-nama bang? Bang Andri, selamat siang bang. Bang Anri, T Kombot gratis kita bangga punya pemerintah yang memberikan yang mengalokasikan bot untuk masyarakat pulau atau hinterland kawan-kawan sebentar akan kita vlog sampai habis Samuel Janibar Youtube Channel kawan-kawan ini kami bersama Bang Andi terangkat ke tengkong-tengkong kawan-kawan kita akan vlog mereka sampai habis seperti gerigalan di